Baiklah para sahabat les, selalu kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Kita mendapatkan kabar dan vitamin sangat bahagia banget para sahabat ya dari Bang Ariel Tentunya Bang Ariel menginfokan kembali para sahabat ya aduh luar biasa tentunya Kita akan menyaksikan bersama-sama acara OMS Para sahabat ya yang akan tentunya memberikan kejutan les dan Rizky Bilar Akan tampil para sahabat ya Kita luar biasa diberikan tentunya kejutan yang membuat kita semakin penasaran masabat ya dalam postingan ini abang bilar pun menyanyikan lagu untuk video lesti Kejora wow makin penasaran jangan sampai ketinggalan masabat ya untuk menyaksikan malam hari ini pastinya kita akan mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia soal tanggal pernikahan lesti dan rizky bilar ada foto cute lesti dan bilar pun masabat ya yang dipajang wow luar biasa mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Kalau postingan tersebut juga tentunya Bang Arin menuliskan sebuah kalimat cancel info persahabat ya tertuliskan bismillah jangan lupa nanti malam ya ada mereka di One Man Soul. hanya di Indosiar mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat sekali lagi ojo lali oh para sahabat ya jangan sampai lupa tentunya kita menyaksikan acara One Man Soul. ada idola kesayangan kita yang akan memberikan kabar bahagia Tak lain Lesti dan Rizky Bilar para sahabat ya, tentunya di acara tersebut juga ada Rara Lida dan Haris Priza yang akan turut tentunya memeriahkan acara tersebut. Pastinya bakal seru, bakal ada banyak sekali kejutan yang diberikan para sahabat ya. Banyak sekali komentar dan tanggapan juga dari para fans, salah satunya dari akun Instagram. Henianusker Octavia mengatakan dalam kolom komentar, Wah, makin gak sabar nunggu malam ini. Wow, para sahabat ya, para fans tentunya makin penasaran. Dan gak sabar menyaksikan acara One Man Show malam ini yang akan tentunya dihadirkan pasangan kapal kiut, lesi, dan bilar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dari idola kesayangan kita. Tetapkan pantengin channel ini para sahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru ya? Mungkin itu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.